Ini bon-bon. Oh, mau satu-satu. Jangan satu ps 5. Kemarin 5 gue abur. Kalau satu, -satu aja gua. Kau tidak akan bisa membunuhku. Mau jadi jagoan lo. Begini doang lo. Tidak akan bisa, munggu-munggu jadi digagoan lo? Begini doang lo <tif> <tif> Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5 Kemarin 5, gue tabun Kalau satu-satu, aja gua <tif> kau tidak akan bisa membunuhku mau jadi jagoan lo begini doang lo oh, oh, oh. kau tidak akan bisa membunuhku mau jadi jagoan lo begini doang lo